Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi bersama saya di channel ini Di video ini kita akan bahas tentang 4 zodiak yang berhasil sukses di bulan Maret tahun 2021 Namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya Dan khusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak Silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi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 Jika kartu zodiak sudah kita dapatkan, biasanya kita mengambil kartu support energi yang ditempatkan oleh masing-masing zodiak yang berhasil sukses di bulan Maret tahun 2021. Pertama, support energi kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat yang berhasil sukses di bulan Maret tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, misalnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat satu ramalan zodiak yang berhasil sukses di bulan Maret tahun 2021. dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Ace of One ataupun satu tongkat. Untuk zodiak yang pertama yang berhasil sukses di bulan Maret tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Aquarius. Di sini digambarkan kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Aquarius di bulan Maret adalah di dalam kategori karir dan pekerjaan. Di sini seorang Aquarius berhasil membuat sebuah pekerjaan yang baru ataupun mengambil peluang sebuah pekerjaan yang baru yang dimana di sini berhasil meningkatkan kehidupan keuangan serta finansial Aquarius di bulan Maret tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Page of One Cara umumnya Page of One itu diartikan seorang anak Dan di sini menggambarkan Sosok seorang Aquarius akan berhasil sukses di bulan Maret tahun 2021 Di dalam kategori meniti karir pekerjaannya Yang didukung penuh Serta didoakan oleh seorang anak Yang dimana di sini juga seorang Aquarius mempunyai tujuan Untuk membahagiakan seorang anak Aquarius sendiri Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Jagemin, secara umumnya, jagemin itu diartikan kesempurnaan kemenangan, kemahiran, dan kemampuan. Dan jika kartu jagemin kita gabungkan dengan jurik yang pertama di sini menggambarkan kesempurnaan karir, kesempurnaan pekerjaan, kesempurnaan kehidupan keuangan akan didapatkan oleh seorang Aquarius di bulan Maret tahun 2021 dengan dukungan doa dari seorang anak, dan seorang Aquarius mempunyai tujuan untuk membagikan seorang anak di bulan Maret tahun 2021. Dan untuk zodiak yang kedua adalah ten of one ataupun 10 tokan. Untuk zodiak yang kedua yang berhasil sukses di bulan Maret tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Scorpio. Di sini digambarkan seorang Scorpio akan berhasil sukses di dalam kategori karir dan pekerjaan. Di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Scorpio berhasil meniti karir dengan ide sendiri, cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Yang dimana disini seorang Scorpio akan mendapatkan keuangan yang meningkat, kehidupan yang meningkat di bulan Maret tahun 2021 Dan di disini juga seorang Scorpio tidak tertutup kemungkinan akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak yang akan mendapatkan kehidupan seorang Scorpio di bulan Maret tahun 2021 Dan untuk support energinya adalah King of Pentacle secara King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Scorpio sendiri dan di sini menggambarkan seorang Scorpio berhasil sukses di bulan Maret di dalam kategori monetika dan pekerjaan yang dimana ia lakukan dengan cara sendiri ide sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain yang didukung penuh oleh seorang sahabat kerabat ataupun orang tua Scorpio sendiri dan jika tak terjadi, maka kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan kesempurnaan kemenangan akan didapatkan oleh seorang Scorpio di bulan Maret dalam kategori karier dan pekerjaan yang dimana berdampak positif kepada kehidupan serta keuangan yang didukung penuh oleh orang tua Scorpio, sahabat Scorpio ataupun orang-orang terdekat Scorpio sendiri. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah Nine of Pentacles ataupun 9 koin. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra yang di mana di sini digambarkan bahwasanya seorang Libra akan mendapatkan keberhasilan ataupun kesuksesan di dalam meniti keuangan dan kehidupan. Di sini digambarkan keuangan seorang Libra di bulan Maret tahun 2021 akan meningkat drastis dan kehidupannya akan meningkat drastis. Dan di sini juga digambarkan bahwasanya apapun usaha apapun pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Libra di bulan Maret tahun 2021 akan berbuah manis mendapatkan hasil yang maksimal yang berdoklat kehidupan serta keuangan seorang libra di bulan Maret tahun 2021 yang dimana disini keberhasilan kesuksesan didapatkan oleh seorang libra di dalam kategori keuangan dan kehidupan dan untuk support energinya adalah King of One secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sudah dewasa seseorang yang sudah matang pikirannya dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Libra sendiri, Dan di sini menggambarkan keberhasilan kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Libra di bulan Maret, yaitu di dalam kategori kehidupan dan keuangan, yang dimana di sini didukung dan didoakan oleh orang tua Libra, sahabat Libra, serta pasangan Libra sendiri. Dan jika kartu jadu yang kita gabungkan dengan sudut yang ketiga di sini menggambarkan kemenangan, keberhasilan, kesuksesan akan didapatkan oleh seorang libur di bulan Maret tahun 2021 di dalam kategori meningkatkan kehidupan, meningkatkan keuangan yang didukung penuh oleh orang tua, sahabat serta orang-orang terdekat libra sendiri. Untuk sudut yang keempat adalah four of sword ataupun empat pedang. Untuk zodiak yang keempat, yang berhasil sukses di bulan Maret tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Taurus. Di sini digambarkan keberhasilan kesuksesan yang mendapatkan oleh seorang Taurus di bulan Maret nanti adalah dalam kategori meniti menata kesehatan yang lebih bagus lagi, serta meniti menata kembali kehidupan ataupun jalan asmara. Di sini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan keberkesehatan yang lebih bagus dengan ide cara sendiri banyak istirahat, dan tidak banyak memikirkan hal yang tidak terlalu penting sehingga di sini kesehatan akan lebih bagus didapatkan oleh seorang Taurus. serta di sini seorang Taurus akan menata kembali hubungan asmaranya ke pasangan yang dimana di sini akan mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara di bulan maret tahun 2021 dan itu support energinya adalah king of sword secara umumnya King Oxford itu diartikan seseorang yang sudah dewasa seseorang yang sudah matang pikirannya dan seseorang yang lebih tua dari Taurus sendiri dan disini menggambarkan keberhasilan kesuksesan seorang Taurus di bulan Maret tahun 2021 yaitu di dalam kategori meniti kesehatan serta meniti hubungan asmaranya lebih bagus yang dimana sini akan berdampak positif kepada kehidupan Taurus sendiri dan jika kartu judgment kita gabungkan dengan Zodiak yang keempat di sini menggambarkan keberhasilan kemenangan akan dapatkan oleh seorang Taurus di dalam kategori kesehatan dan hubungan asmara di bulan Maret tahun 2021 yang didukung penuh oleh orang tua, sahabat, serta orang-orang terdekat Taurus sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan, empat zodiak yang berhasil sukses di bulan Maret tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Aquarius.